Di lapangan dekat pintu masuk candi, kita akan melihat kuda-kuda yang ditawarkan untuk ditunggangi berkeliling lapangan. Tarif menaiki kuda bervariasi antara 30 sampai 50.000 tergantung berapa kali kita akan berputar di lapangan. Kuda-kuda yang disewakan adalah kuda-kuda peranakan asli dari daerah Dieng dengan perawakan kuda yang kecil namun kuat. Huh?